banyak yang nanya sama saya belakangan ini tentang pendapat saya mengenai bumi datar jadi pertanyaannya adalah bumi itu datar atau bulat? well... oke okay. karena anda ngotot, nanya saya jawab bumi menurut saya adalah datar bumi itu datar yang ngomong bumi itu bulat itu hanya orang-orang yang... aduh... ya, jadi gini ya ada tiga hal yang penting dalam alam semesta ini yang harus dipelajari oleh adik-adik yang masih sekolah ya Pelajaran pertama adalah bumi itu datar, data pelurus, lempeng kayak uh, piring, ya. Faktanya adalah cari di Google sendiri.